Yo cek cek cek cek yo balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game Get of Olympus ya, seluruh. Kita bawa modal receh saja 50 ribu ya, terus semoga dapat JP JP mantapnya. Kita main di berapa ya? Hmm, 1200, oke okay, kali ya. Ada kita coba turbo aja 20 kali ya seluruh. Yang bertanya saya main di mana? Saya main di area pelabuhan ribu seluruh sih terdaftar tersolid sang menjaga dunia akhirat. Di sini pokoknya mantap, Zeusnya gacor dan RTP-nya live seluruh. RTP langsung teraskan aja. Yang ingin bermain boleh langsung ke aja untuk linknya ada di pin komennya ya seluruh. Udah waktu okay. kita coba cari profit profitnya yuk Kasih doa sekarang lagi, nggak mau anjir. atas mau pak. anjir kurang satu? Kamret, kamret, kamret, Yus. Kasih dong teman-teman saldo sudah menipis 28000 apakah dikasih comeback ini terus-terus atas meninggal si skater kita coba quick aja ya seluruh 50 kali kalau nyambil 50 kali berarti seusnya si lagi gacor kalau enggak berarti bapuk seluruh modal nekat saja kita coba-coba saldo menipis ayo us petir petirnya dong, beres saldonya naik sedikit, atau seperti sekarang boleh lah us, merah jadi, kasih tikar sekali lagi us. gak mau nih, apa dudu nanggung, anjir saldo tipis sekali, duh, biruunya panas, udah cincin atasnya cincin nggak terus, Mantap. lagi us. merahnya jadi dulu gurih lur meraknya jadi ya hijau boleh nusul hijau boleh nusul tahu lumayan 12. lebih biar satunya naik lagi. yang ingin bermain ini pertama pencet rtp-nya dulu ya seluruh biar tahu jam gacornya seusnya gapan cuma di atapnya 8000 untuk rtp game-nya left seluruh merahnya jadikan dulu hijau boleh usul aduh nggak mau ini cuma, cuma di rtp-8.000 kau atas aduh nggak mungkin petir lagi aja sama lumayan lah kalau dia sini boleh saldo naik seratus dari 50 ribu kuningnya jadi nggak mau juga nanggung-nanggung sekali ini besok merah kasih merah kasih merah kasih nggak mau mau atas maku terpaksa skater cuma skater cuman itu duduk jadi ketingusul dong aduh atas makhluk terbesar sekepat enjir agar keungguran-keungguran gini ayo semua dengan ruang aduh saldo sudah tinggal 100.000 apakah pun itu masih cuma dikasih naik segini hmmm lumayan kali 1000 koin hijaunya nyusul dong umumnya uh, boleh boleh satu lagi itu umunya nggak mau tapi lumayan kalau tambahan 20000 lah ya. buat nafas nafas tambahan ya slur ini 50 quick belum habis loh dari modal 50000 jadi kita coba udah coba 20 30, 50 quick saldo masih nih. Nah, kita coba naik kerja tiga ribu modal barbar lah ya. Kita coba 20 dulu. Ayo, coba patah tahu gak terus karena RTP lu di atas 90% puluh persen. Juga cek hanya buat yang ingin bermain selalu. utamakan kan cek RTP-nya dulu. RTP yang live cuma di RTP delapan lumayan main dapat di PT KRI. Semoga ada isi ya, seluruh. Ayo, bos, uh kali 12 gak konek anjir itunya jadi atungunya nusuh anjir nggak mau enggak mau lagi Aduh, aduk dulu tuh usia kecanda seluruh kuningnya jadiin atau biru Aduh biru jadi kuning berdoa mau cincin kurang dua anjir cincinnya dulu turunin nusuh mau anjir saya orang oh, ya. dulu uh, dulu atas kuning gak lagi kali tiga sisa 6 3, lagi uh, aduh lumayan nih atas maka kasih tepil uh, aduh gantung aku kan atas kelas lagi, aduh mau tidak hai, atas pun hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, 6000 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Aduh, lumayan 187. Per. Kuy aja kali ya. Pecahnya pecahannya mantap tadi di dong, Lur. Cek cek cek. Hmm. yang spin ini coba. Tak kuy ya. Waduh, ini boleh muncul dong, ini. Birunya lagi, eh lagi. Waduh, sepatinya di mana? Tadi di mana sih? Enggak tahu juga, anjir di enggak ada kalau gue bisa maaf gue gue juga dulu kita <tuk> ke 10 kali lagi kenapin ke 2 buat semua orang buat semua luki kita teori, -in. Kita teori -in. apakah akan berhasil? semoga aja perhasilnya ininya jadi aduh enggak ada tanggung ayo, mantap-mantap jadi anjir enggak mau terus coba sih enggak mau uh, uh, 11-10 enggak mau juga seharusnya kepercayaan ini pecahnya udah bagus kita langsung dari lainnya seluruh kita buy di 2400 cacing-cacing naga-naga semoga cpc cacing naga, -naga. -naga Yesud ya, dari nekat kalian lihat pecahan-pecahnya gitu tuh dirinya jadi indah nggak mau video-video atas maka atas kelas tajuk kuning belum menunjukkan ungu boleh atau cincin lagi cincin jadi umumnya doang gak lumayan semuanya naisur menurut saya kalinya awalnya itu atas lagi ini ada kita, kita yang ya. sama mantap itu jadi atas kelas Kita ke ini aduh, ini sama gizinya nangis suruh. Hai, mobil tampil dulu ya? Kali sepuluh connect birunya Nusul dong. Birunya Nusul dong, aduh jelasnya jadi pasti. main main main mainan. lebih gue dua-duanya. Tapi emang jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, udah saldo udah aman sih bisa kita sekali lagi. Sebel nih jadi, sekali jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, kuning jadi, biru dong. Sekalian. jadi, merah jadi, jadi, jadi, jadi, ini jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, Nangis nah, nah, terus, rumahnya gede. Kita ayah ayahnya terus. Kita udah berubah. Fitur sepi, bui, bui lagi nih. mus, ibu lagi di semoga ada manja, pencapaian mantep. Keseluruhnya ya, tadi kita bawa modal lima puluh ribu lah ya. Nekat-nekat aja lah ya. us, anjir, anjir, nggak mau juga. Jelasnya jadi dong, nggak ah, mau juga ungunya belum, tuh nggak ini tuh tadi, jadi babuk banget sih, sampai uh, ini, ini, ini anjir mau. adir aku tuh duduk Ungu jadi mau jadi tuh biru jadi atau kuning jual nusuyu kuning jadi dong atas kuning kasi -kasi -kasi. terus atas kuning terus deh gitu loh lumayan kali 17 kali kunguh satu lumayan ya lo terus kristen lagi ayo kombekin dong us Itu jadi kuning nusul dong kuning nusul dong kuning nusul hijau boleh ke merah tuh nanggung hijau nusul kurang satu tamboh lumayan juga loh puluh loh heus epic kombekin dong kasih naik saldo merahnya jadiin garu birunya tuh merah boleh dong merah sama hijau anjir atas mata aduh mm, sure uh, uh, uh, sure. ya. uh, sure. gini, ada bunga, ada bunga, ada bunga, ada bunga, ada bunga, ada bunga, ada bunga, ada bunga, ada bunga, ada ada ayo plus plus nas, lumayan birunya lagi biru dulu ungu ungu, uh cincin turun dua dong kuning turun dua dong anjir mantap kuning satu lagi us kuning satu lagi us biru biru sekalian biru sekalian, aduh seluruh seluruh seluruh kertas seluruh uh apakah seluruh? kan saya ingatkan jangan jadikan game, game ini sebagai mata pencaharian jadikan hal asli hidupkan semata ya seluruh saya pamit undur diri, diri, diri. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.